Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo WhatsApp guys balik lagi dengan gua Adi di channel si shutuplah Gak on mic lah dikeluarin cuy anjay dikik kick gak, tuh bang aku mau main bang jangan di bang. Apa bang kok dikik aku tadi gitu kan aku, aku lu aja on mic ya aduh gua gak bisa on mic cuy Asta vlog Salah server dong, aduh. Mana tadi? Nah, ketawa lagi. Kamu nyeret malu nggak, ulen? Apa? Kamu nyeret malu nggak, ulen? Kamu, Kamu nyeret malu nggak? Kok bisa gitu? Ya ini udah langka, br. Anjay dikik lagi nggak tuh? Bruh. Wah songong kali nih player anjir anjay dikik lagi dong astaga tolong gitu kan tim sudah penuh nggak tuh dikik lagi dikik lagi oke okay. Yuk, kita terobos terus, cuy. Bro. Anjay, masih di-kick nggak tuh? Bro. Astaga, sumpah. Mentang-mentang punya sekartitan ya. Nah, main kick kick aja. Bro. Astaga, sumpah dah ini orang dah. Di-kick lagi loh, berapa kali nih? Astaga sumpah nih cuy parah sih. Bra gila di kick lagi dong. wow. Bra gila di kick terus loh. Grup dibubar kan nggak tuh? Kita tungguin dulu cuy. Kita tungguin cuy. Wah parah sih. Player bucin ini sangat songong, cuy. Wah, sombong banget gitu. Mentang-mentang pakaian kayak gini ya kan, nggak mau main loh. Kok nggak mau main sama player yang pakaiannya miskin kayak bot gini, cuy? A few moments later. <coughs> Dieluarin lagi. Kok gak ada yang mau nerima nih cuy Tolong gitu kan Tolong Tolong, tolong. Ampun Bang Jago Ampun <tose> Oh ini nih <tose> Wah di lagi cuy Wah <tose> <tose> ini. <tose> ini Ini yang terilihat ya <tose> yang tadi, nah. oh. Oh. <tuk> Kamu punya urat malu nggak? Dikatain nggak punya urat malu dong. Bro. Astaga sakit hati ini cuy anjay mabar. Bentar kita tunggu bentar bentar. A few moments later. Nah masuk. Pandemic lagi. Anak ini lagi lah ya. Setelah ini penyihin sekali mabar kan ngganti nih kan. Tapi dia ka on mic ya, hati Aku pro player, Bang. <laughs> Dikit. Aduh. Kalau lu pro player on mic lah. Ya, tahu tahu gua lu pro, tapi on mic. Cepro pro-nya kan kalau kena kan. Bang, bang bantu Bang, bantu Bang. <laughs> iya nggak, Tengeng gak bisa on mic cuy, udah ku bilang ya kan pengen sekali dia ini mabar dengan kita nih Mabarlah, ya mabar ejek lah ya. anjay izin dulu sama ceweknya dong, boleh lah <tuk> oke digas <tuk> oke oke oke bilang ya gak ke abis kemana ini bang? diajak mana ade ini bang? Oh tempatnya turunnya di sini ya bang. Oke okay, oke, okay. ngikut aja kita sama player bucin ini ya cuy. Gak tau siapa namanya dah ini. Eh ada orang ya? Bentar bentar bentar. Oke okay, siap siap. Oh ini ada M14 nih yuk kuih cari mana mana mana orangnya oh ini depan nih ah kau kena satu bang shot gun bang shot ngapain hmm. ya Serasa dunia ini tuh milik mereka berdua, ya kan? Kita mah cuma apalah, ya. Player solo, cuy, nggak punya teman, ya kan? Mau mabar aja harus di kick berapa kali itu tadi. Waduh, kasihan amat dah hidup tukang bajai ini, ya kan? Kenapa, kena saya? Yeah. Kenapa sih, ya Astaga. Nyamuk cuy, nyamuk. Kita jadi nyamuk enggak tuh? Eh. Hey. Hey. Mau Buat gue, pasti jaya hey, gue. <laughs> udahlah, udahlah. anjay nurut banget sih ceweknya ya so sweet hahaha <to |notimestamps|> <essaquez sounds> <mesan> yola kita cari musuh lah ini .right. nih masa kita cuma review eh ada orang tuh depan tubuh apa yuk sekui sekui sekui kita deketin nih cuy Udah udah ngarah ke kiri dong. Anjay, satu sekuat nggak tuh? Aduh, aduh, aduh, rame banget! Bentar, cari posisi dulu. Terlima, ini temen gua nggak ada yang mau bantuin apa gimana gitu ya? Kan, yuk kita ambil batu dulu nih, cuy. Okay. Sini, Bang Maju, Bang Tukang Baja ini. Yes, yes, yes, yes, yes. eh ada squad baru dong Ah oh, kau kena satu aduh reload ah untung gak disampah ah kau ya copot eh eh ini gak ada yang mau bantuin kah wah diras kita cuy Aduh, kita sandwich lagi Kanan, kiri, oke okay. Aduh Kebokong dong yang dari belakang Astaga Gak ada yang bantuin loh Nembak napa, nembak Udahlah, kita keluar aja cuy Yuk kita cari teman random lagi cuy Aduh, kok klasik nih. Nah, ini nih Yuk kita dapet nih Wah, si kembar-kembar nakal nih huh? Tapi langsung digas cuy Ini namanya bukan player sombong ya kan Mabar tuh sama siapa aja lah Selain push rank ya kan Oke, okay. Oke kita udah masuk ke dalam game yang kedua nih cuy Bersama player global Atau player-player publik lah ya Yuk kita diturunin kemana nih ngikut aja ya kan Tukang baja itu Apa ya Terserah apa kata penumpang cuy Karena penumpang itu adalah Raja Ayat. Kita diajak kemana nih Oh di markas parabola nih Waduh Oke, Ada satu sekuat tuh kayaknya tuh Oke siap-siap cari lootingan dulu Eh, depan ada orang, nih. Ya Ada yang di atas, dong. Aduh. Eh, ke kanan, dia. Lah, ping gua padahal nggak... Nggak, ini loh, cuy. Nggak ngedrop. Tapi kok kok ada delay-nya, kenoknya, ya? Ini indie, home. Atau gamenya yang... Lagi... Don servernya nih Eh depan ada orang nih Oh kau ya kenok satu Aduh di balik batu lagi dia Yo gasken gasken Jangan kasih kendor nih cuy Gak tahu lah temen kita looting atau gimana nggak tahu tuh lagi reoni mungkin kali ya oh ada musuh ternyata di sana nggak tahu tuh kenok di mana eh udah di revive dong oh kau ya copot lagi kau nih tempe penyet eh diri pep lagi dong mana lagi temannya nih Nye -nye -nye. nembak apa dek kabur kabur kabur kabur waduh bentar cuy kita nggak ada ar nih cuy kita cari ar dulu ya kan Eh, ada orang nih. Lah. Pot. Lah. anak. Ini satu lagi nih. Ah, oh, masih satu lagi. tiga orang tadi. Iya. Ah, oh, Adik. Aduh, aduh, Adik. Adik, aduh, orang pro nih. <aman> Bercanda, cuy. Bukan orang pro sih Hoki aja tadi, hoki Mana lagi nih musuhnya nih Ada war tuh di kanan Oh di atas Keren, bentar-bentar Kita cari posisi dulu cuy Eh di atas juga ada dong Yuk kita hantam yang atas dulu nih Yang deket dulu ya kan Yuk sekui lah Oh, itu, tuh itu, itu, itu Ada orang depan Kita hantam dari Hegron, enak nih Lah, lagi looting Bentar, bentar Ada sukat baru atau temennya tuh Man, dari mana sih? Ya? Oh ini ini nih. Ah kau ya copot. Mana lagi temennya tadi? Lah lagi nembakin orang nih cuy. Ah kau ya. Lagi nembakin player lain loh. Waduh nggak punya apa-apa nggak -apa, tuh. Dia nembakin siapa sih? Eh eh eh. Dari mana? Dari mana nembak? Oh, dari situ kamu, Bang. Bam! Eh lempar-lempar granat dia. Aduh, zonanya udah mau jalan lagi. Yo, trobos aja lah, trobos. lah Mana dia Yolah kita ambil zona cuy Gak tau orang tadi kemana ya Kok cepet banget hilang Waduh misteri nih Misteri Oh ini nih nih Ah kau ya, jadi spiderman dia. Waduh, abang eh, eh eh eh, bentar bentar, sabar santai. Aduh gak ada gluwa lagi dia. Wah teman kita kenok cuy. Waduh tinggal solo kita. yaw yo, yaw yo, yo. sakit, bang, sakit, bang. Enggak eh, kena dong. Wah, musuhnya tinggal satu, tiba-tiba cuy. Berarti tinggal yang warna merah tadi. Bajunya tuh baju bola warna merah tadi. Udah nggak ada gluwen nih. Bisa lah ini ya, boya ya harus bisa lah. Mana tadi si abang nih, Ku cari ke rumah-rumah nggak -rumah, ada loh, bang? Oh ini jadi Spiderman lagi. Hah, oh, kau ya copot. Pada match kedua tukang bajai dapat 9 kill nih cuy. Ya nggak apa-apa lah ya. Musuhnya susah dicari cuy. Waduh nggak tahu lah mainnya di mana ya kan mereka itu. Fuck it.